Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Alhamdulillah persahabat ya Spesial lebaran nih banyak sekali Tentunya cedokan vitamin Kali ini dipasingannya Bab dance persahabat ya Mengunggah foto Abang El, Bunda Lesti Ada omanya Abang El juga Omar Rizmaladewi, Masya Allah Lebaran tahun ini Leslor Family Persahabatnya lebarannya di Jakarta Mudah-mudahan tentunya keluarga besar selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan kebahagiaan, amin Senang banget ya ketika melihat senyum dan ketawanya Al-Fatih Alhamdulillah ya bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar Begitu banyak tanggapan komentar hingga respon yang diberikan Diantaranya persahabat dari akun Instagram Aisyah Sarasemlanju mengatakan Kesayangan, mohon maaf lahir batin pak dan Masya Allah banget sama-sama Kemudian juga persahabatnya ada tanggapan lain dari akun Irawati 75 Masya Allah dan Mohon maaf lahir batin Masya Allah banget ya minal aizim wa faizin untuk semuanya Mohon maaf lahir batin Mudah-mudahan sehat, bahagia terus untuk kita semuanya Amin Kemudian juga prasabat, kita lihat di postingannya Ayah kejora. Kali ini ada postingan keluarga besarnya Bunda Lesti di Anjur Alhamdulillah juga prasabat ya Tentunya melihat kebersamaan keluarga Kita sudah bahagia melihat mereka pun terlihat sangat bahagia, Masya Allah Ayah kejora pun di sini menuliskan sebuah kalimat Minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin, kata ayah Hingga komentar pun banjir sekali di postingan ini diantaranya dari dokter Nana, Persahabatia ikut menanggapi Selamat itu fitri buat bapak endang sekeluarga, mohon maaf lahir dan batin Wah, Masya Allah, Ada juga tentunya tanggapan dari Ustaz Suki, Persahabatia mengatakan Minal aizin wal faizin Wow, begitu banyak persahabat ya. Ada juga tentunya dari Irfan Hakim nih. A. Irfan juga menikmati komentar di pasingannya ayah. Waminkum, kata A. Irfan. Masya Allah, mudah-mudahan tentunya kita semuanya saling memaafkan. Dan semoga persahabat ya, tentunya kita semuanya selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Kemudian, kita lihat juga persahabat jidukan selanjutnya nih. Ada pasingan videonya Abang El. Aduh, Masya Allah persahabat ya. Walaupun letos... Jadi kita merasa, sudah merasa bahagia ketika melihat Alfatih yang makin hari makin aktif. Kali ini Alfatih persahabatnya, mendapatkan hampers dari Manji. Wow, ternyata persabati ya. Anji pun memberikan hampers kepada Leslar Family. Terima kasih banyak sudah mensupport yang terbaik buat Leslar. Semoga rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian juga ya persahabat, kita lihat di sini ada cidukani, nih, aduh Masya Allah Makin hari, makin menggemaskan Al-Fatih Makin ganteng aja nih persahabat ya Mudah-mudahan sehat terus Dan mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan hari ini persahabat ya Tentunya selalu mendoakan dan selalu menunggu kabar baik dari Leslar Family Kemudian juga kita lihat di story-nya Bunda Lesti ini ucapan lebaran dari Bunda Lesti ya, Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin keluarga kecil Leslar tentunya mengucapkan lebaran untuk semuanya. Doakan support yang terbaik ya buat Lester, Mudah-mudahan juga apapun yang dilakukan oleh kita semuanya selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Amin. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga judokan vitamin lainnya. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Leslie dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.